Oh Hanya kesempatan pagi hari ini, kalian ucapkan terima kasih dalam hati kalian kepada guru-guru kalian yang telah dengan tulus ikhlasnya membimbing, mendidik, mengajar kalian semuanya. Terima kasih atas bujikan Terusnya kelasan